Teman, teman jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Hai teman-teman, berjumpa lagi. Yuk ikuti video ini seterusnya ya. Di sini kita akan melihat keseharian nelayan menangkap hewan laut loh. Seru teman-teman. Di sini ada kepiting, cumi, ubur-ubur, ikan, bintang laut dan lain sebagainya yuk kita lanjut, Wih, itu udah dapat eh, apa ya itu namanya cumi, ini ikan, hah, ikannya tersangkut di jaring ternyata teman-teman, ada ekornya, hah yang gigi ya yang nyangkut giginya teman-teman, selanjutnya ini ini lari gali apa ya? Hmm. Ayo apa ya Dapat apa ini Gali gali gali Ayo gali gali Itu itu itu Sudah dekat ya Wah itu sudah sudah dapat teman-teman ha Ini namanya cacing sendok <guluh> Lucu ya Bentuknya kok kayak begitu Cacing sendok teman-teman <guluh> Nah ini, ini apa lagi ya Ayo, ayo, ayo, ayo! Di obo, obo. Diobok, obok, diobok, obok! Ih, airnya muncrat. Nah, itu apa? Itu, itu, itu namanya udang ronggeng. Ih, lucu! Wah, dia kabur tuh. <gih> nah, ini, ini, ini, ini kepiting ini. Wih, dapat banyak teman-teman! Hehehe, <gih> dapat lagi! Ayu, ayo, ayo, ayo, ayo! Cari-cari! Ayo, kita cari! Nah, ini, ini apa ini, teman-teman? Wah, ternyata... Dapat kerang, dapat keong. Di bawah ban ini ada apa? Ayo, ayo cari! Wah, dapat gurita! Wah, seru! nah ini ada apa lagi nih? Jangan-jangan ini udah rogeng lagi, teman-teman. Ayo diobok, obok -obo. airnya muncrat! Ayo, ayo, ayo, apa itu? Wah, sama. Dapat ikan ro adep, ah, udang ronggeng <tik> Wah ini Nampaknya menggali lagi nih teman-teman Kira-kira dapat apa ya Ayo tebak Kira-kira dapat apa Gali-menggali Digali-gali Uh, sudah dalam rupanya ini dapat apa ya kira-kira ya dapat apa ayo ayo gali gali digali gali hmm, mm, mm, mm, mm. nah ini namanya kerang bambu bentuknya seperti itu teman-teman kerang bambu namanya ini kerang bambu wah ini kok pada muncrat isinya apa teman-teman? Hmm, apa itu ya? wah ini cacing sendok, cacing sendok ya teman-teman. banyak rupanya. dapat banyak ini pelayannya ini. oh bukan, itu bukan cacing sendok, itu kerang. nah ini jenis teripang juga sih. bentuknya lucu, dia punya mahkota ini teman-teman. Ayo, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, teman-teman, untuk dapatkan video terbaru dari kami. Ayo, ayo, itu apa? <tuh> Betul, ini adalah tripang juga, teman-teman. Bentuknya seperti mahkota. Wih, wih, ada ikan. <laughs> ikan apa ini? Ayo, wah, ini salah satu puffer fish. Untuk melindungi diri, dia mengembangkan diri. Teman-teman, coba! Ayo, ayo, tuh, mulai kembung, teman-teman. <laughs> Bentuknya lucu ya? <laughs> Wadah. Wah, wah, dia <bengkaknya>, teman-teman. <laughs> Ayo, ini dia dapat apa lagi nih, teman-teman? Wah, dapat keong, dapat keong, dapat keong. Itu ada lagi sama ini keong juga, teman-teman. Nah, kalau ini, ini kepiting jenis kepiting, namanya masket crab. Kepiting bertopeng, namanya lanjut lagi ini ah, ini kerang lagi ini Ih, keong keong teman-teman itu -teman. uh, itu itu apa Nggak sama itu keong juga layannya banyak dapat banyak ini teman-teman ha ayo ayo tangkap dia tangkap dia wah kepiting ini kepiting kepiting tangkap dia <guluh> dapat teman-teman dapat banyak di balik batu ada apa ada apa Wah, oh, ada kepiting juga, teman-teman. Ditangkap, teman-teman. Tangkap ya. Oh, wow, itu bintang laut. Wah, oh, ini temannya Patrick ini, temannya SpongeBob. Wah, kosong. Di sini ada apa? Ada apa? Ada apa lagi? Haha, sama, ada kepiting. Dapat banyak.